Pada hari ini, kita akan membahas mengenai DNA KU diet Untuk kamu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, yuk simak video hari ini Pada report DNA KU diet kamu dapat mengetahui berbagai informasi mengenai pola diet yang terbaik untuk tubuhmu Seperti jenis diet, resiko mengalami kelebihan berat badan, bagaimana respon karbohidrat dan asam lemak jenuh terhadap peningkatan berat badan, irama sirkadian, dan masih banyak lagi dengan DNA aku Diet, kamu dapat mengetahui mengapa porsi dan jenis makanan yang sama akan memberikan efek yang berbeda antara kamu dengan orang lainnya. Misalnya saja, ada orang yang suka makan karbohidratnya banyak namun berat badannya tetap saja terjaga dan sulit bertambah berat badan. Tapi ada orang lain yang mungkin sangat sedikit memakan karbohidratnya tapi lebih cepat untuk mengalami peningkatan berat badan dan sulit untuk dikontrol. Gue tuh pengen banget coba diet untuk nurunin berat badan Tapi gue bingung jenis diet apa yang cocok buat gue Hmm, gue bingung Karena temen gue tuh pada bilang, kalau mudanya tuh gampang banget Cukup lu, kurangin aja asupan karbohidrat lu yeah. setiap hari Jadi, dari dulu tuh gue punya problem, sering diledeng sama temen-temen Kok, Vin, lu makan banyak banget tapi gak pernah gendut Soalnya selama ini tuh, gue makan nasi tuh banyak banget Tapi berat gue ya gini-gini aja Aku tuh suka banget yang namanya daging, apalagi kalau barbekyuan. Apalagi zaman sekarang kan banyak kalau eat ya sama teman-teman makan lupa kalau udah kebanyakan. Terus mamaku tuh jadi khawatir banget kalau aku terlalu banyak makan daging. Maka dari itu aku coba produk DNA aku yang diet, dan ternyata aku tahu kalau aku itu ada kelainan untuk metabolisme terhadap lemak, ngeri banget gak sih kalau terkena banyak penyakit. Habis itu, pas gua cek di DNA ku diet, ternyata pengaruh karbohidrat terhadap tubuh gua itu kecil banget. Lalu gue penasaran dan gue coba ikut DNA aku untuk yang bagian uh, diet Nah, setelah hasil tesnya keluar, ternyata bener aja Resiko gue mengalami kelebihan berat badan tuh sangat rendah Jadi gue mau makan sebanyak apapun, berat gue bakal segini-segini aja Setelah gue tes DNA aku diet, ternyata pola diet yang cocok untuk gue itu Mediterranean dan karbohidrat berpengaruh besar terhadap kenaikan berat badan So, sekarang gue udah bisa buat menu makanan yang cocok buat gue Dan berat badan gue udah mulai turun Jangan